Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Oke okay guys, di video kali ini sudah lama banget ya Aku gak berbagi resep Dan icip-icip uh, kuliner Oke, okay, jangan lupa sebelum Kalian tonton video ini Subscribe, like, comment, and share Di media sosial kalian Halo sahabat Eva, semuanya apakah benar brokoli dan bawang putih bisa menurunkan berat badan? Nah di video kali ini saya mau membuat resep tumis brokoli bawang putih yang pastinya enak dan lezat seperti restoran ala Taiwan Banyak sekali orang yang mencari menu diet yang enak dan menyehatkan dan seringkali kebanyakan mereka bertujuan untuk menurunkan berat badan Oke, menu-menu diet ini terbuat dari bahan-bahan yang rendah akan kalori tinggi dan sangat bergizi Salah satunya adalah sayuran brokoli Namun, banyak orang yang tidak suka mengkonsumsi brokoli Karena rasanya yang tidak sedap Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan sayuran brokoli, jangan khawatir Terdapat menu diet yang kamu bisa coba, yaitu dengan tumis brokoli bawang putih Kalian juga bisa menambahkan dengan irisan wortel, karena sayuran wortel ini sangat menyehatkan Mengkonsumsi wortel banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita Manfaat wortel didapat dari kandungan beta-karotin di dalamnya yang berguna sebagai antioksidan Selain beta-karotin, manfaat wortel juga didapat dari kandungan serat, vitamin K, dan kalium Wortel mengandung serat makanan yang bisa memperbaiki kondisi saluran pencernaan yang terganggu Seperti diare atau konstipasi Oke, sahabat Eva, kalian sekarang sudah tahu kan betapa banyak sekali manfaatnya mengkonsumsi sayuran, brokoli, dan wortel Apalagi dicampur dengan bawang putih ya Maka dari itu banyak yang meyakini tumis brokoli, wortel, dan bawang putih Itu sangat ampuh untuk menurunkan berat badan Asal kalian juga e, harus bisa mengimbangi dengan e, olahraga, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup Untuk membuat tumis brokoli, wortel, dan bawang putih, bahan-bahannya juga sangat mudah didapatkan karena bahannya sangat simple ya. Di sini cukup sediakan brokoli, wortel, bawang putih. Udah. Untuk rasanya kalian cukup tambahkan garam dan kaldu jamur atau sesuai selera kalian. Yuk sekarang kita mulai perbaiki untuk konsumsi makanan yang sehat dan bahan olahan yang sehat juga. Oke sahabat FH sebelum kalian melanjutkan nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk konten-konten video berikutnya